perlukah tuntunan pendidikan itu? Perlukah mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekerti? Perlukah menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti? Berpikir belajar. Ada profil belajar Pancasila, siap membawa murid menjadi murid berkarakter. Beriman bertakwa, berkecakapan lokal, bergotong royong bernalar kritis Mandiri Definisi profil belajar Pancasila Profil belajar Pancasila adalah Profil urusan yang bertujuan Menunjukkan karakter dan kompetensi Yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai urus Pancasila Beserta titik dan para pemangku kepentingan Terdiri dari enam dimensi Dengan penjabaran elemen di masing-masing dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ringkasan dimensi dan elemen profil belajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara Berkebinekaan global Elemennya adalah mengenal dan menghargai budaya Komunikasi dan interaksi antar budaya Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan Berkeadilan sosial bergotong royong Elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi Kebetulian berbagi Mandiri Elemen dari mandiri Ber Elemen dari mandiri pemahaman diri dan situasi Regulasi diri Bernalar kritis Elemen dari bernalar kritis Memperoleh dan memproses informasi dan kagasan Menganalisis dan mengevaluasi penalaran refleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri Kreatif Elemen kreatif menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki kelulusan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Kegunaan Profil Pelajar Pancasila Profil Pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Perumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program dan kegiatan disatuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak? Penerapannya? Penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah melalui kegiatan kurikuler, proyek ekstrakulikuler, dan budaya sosial budaya sekolah penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah melalui intrakurikuler, proyek ekstrakulikuler, dan budaya sekolah tujuh tema untuk dipilih satuan pendidikan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang pertama, perubahan iklim global kearifan lokal, ineka tunggal inka, jiwa ciwatan raganya, suara demokrasi, yasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan berwirausahaan. Dari ketujuh topik ini harus dapat diselesaikan setiap murid di sekolah. Saya bangga jadi belajar Pancasila, belajar sepanjang hayat. Murid yang bertiga akan merasakan lima hal tersebut. Penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima bertahan hidup. Terima kasih. Saya Ahmad D. Wahyuito, CPP Terangkatan delapan Kabupaten Tersebut.